Waspada! USD yen sedang bergerak rebound. Bias harian pergerakan USD yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound di sekitar area resisten.